Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama Bang Mimin di channel YouTube Diva TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Risti Bilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya, para sahabat, dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik dan kabar bahagia serta kabar terbaru seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Pak Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru kita lihat para yang ke kabar pertama kita awal dengan semangat siang Wow, masyaAllah Allah banget ya, ada sebuah postingan BPL yang sedang digendong oleh Oma Ibu Rosmala Dewi Ya, ini sih cute banget BPL gaya tidurnya selalu gemes ya, membuat kita semakin bahagia, MasyaAllah. Allah Momen ini pun diunggah kembali oleh akun leslar stick, ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah, abang makin ganteng, luar biasa banget ya, tambah gemes, tambah embol, masya Allah. Tentu di sini kita lihat juga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat, Yakni dari akun Evanovia436, mengatakan di kolom komentar, bilar banget kalau tidur, kadang melek, bilar banget. Emang benar ya masih bayi mukanya masih berubah-ubah, masya Allah. Mudah-mudahan saja sehat dan tentunya menjadi anak yang cerdas dan selalu menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Dan kita lihat juga persebats ke kabar selanjutnya. Kita mampir ke unggahan terbaru dari Ayah Kejiora. Ini sih cute banget ya Ayah Kejiora. Satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan video kucing kesayangan ya ini luar biasa lucu banget dan pinter banget disuruh apapun itu nurut banget dengan ayah kejora perhatikan di video ini persahabatnya kucing ayah kejora disuruh naik, dia ikut naik wow, suruh tidur dia tertidur, persahabatnya ini, ini lucu banget ya tuh. masya Allah, si lucu <gum> komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat ya, ini dari akun juliana.com satu, masya Allah pinternya, tuh sebelumnya juga ada Kalimat yang yang dituliskan oleh ayah Kejora kucing pintar Sambil beri love hitam dua tuh sama ayah luar biasa banget ya mudah-mudahan keluarga besar Leslar selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik berikutnya kita lihat juga nih ini sih luar biasa banget ya kita tentunya belum bisa mauhon dengan kebaikan seorang rezeki bilar yang belum banyak orang tahu bersabat ya? Ketika di awal vlog perhatikan, tentunya pemin kembali mengingatkan bahwa Rizky Bilar benar-benar orang baik Tanpa melihat nominal yang diberikan oleh Papa Bilar sahabatnya perhatikan Tentunya ini suatu kebaikan, suatu contoh yang sangat luar biasa yang patut kita tiru Mudah-mudahan Rizky Bilar selalu menjadi orang baik dan selalu lancar rezekinya Amin Dan kita lihat di postingan ini Ini diunggah oleh Kostel Putih Hanskon Bilar Disimak ada sebuah kalimat Ini ternyata ada sebuah pernyataan Dari mantan asistennya Papa Bilar Yang di Bang Eno ya. Disimak kalimatnya Eno bilang, like, Sedekahnya si bos itu gak main-main Emang jarang ke-expose Karena Abang gak mau Dia setiap melihat orang susah dan membutuhkan selalu berupaya ingin selalu membantunya jadi donatur sebuah sekolah dan tidak lupa menjadi donatur anak yatim tuh ini pernyataan langsung dari mantan asistennya Papa Bilar yang di Bank Eno menyampaikan bahwa Rizky Bilar emang sedekahnya luar biasa nggak main-main emang jarang ke pos aja persahabat ya selalu kebanggaan yang kita dapatkan yang kita rasakan ternyata baru terbongkar juga persahabat ya. Dari Bang Eno, nih pernyataannya luar biasa. Komentar pun banyak sekali diberikan, salah satunya dari Alufi. Family, di situ mengatakan, "Masya Allah, begitupun Lesti pernah Abah Suki bilang, Lesti sedekahnya Masya Allah dari awal Abah kenal Dede." Dia jadi donatur tetap sebuah yayasan anak yatim, pelatih asuhan, sama tahfiz Quran. Selain itu. Lesti kalau ada santunan pasti ikut menyumbang dan gak pernah mau diekspos Di tempat pesantren ready pun dia jadi donatur tetap para penghafal Quran kalau ada kegiatan Masya Allah kita taunya bukan dari Lesti tapi dari mulut Ustadz dan orang lain Bilar dan Lesti itu punya sifat yang sama Dermawan sama banyak orang karena prinsip mereka harta mereka titipan Dan ada sebagian rezeki mereka adalah milik orang-orang yang membutuhkan Makanya rezekinya Masya Allah Bukannya berkurang malah makin melimpah Luar biasa Inilah tentunya persahabat ya Pelajaran juga yang dapat kita ambil Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kelancaran rezekinya Supaya bisa berbagi ke sesama yang membutuhkan Berikutnya persahabat kita lihat ada juga sebuah postingan dari salah satu fanbase juga persahabat ya yakni dari akun pilar Unscore Video ini mengunggah sebuah postingan ketika live di Jux persahabat ya selfie ini menyampaikan juga nih soal gundalesti kecewa persahabat ya kan Selvi Lida menyampaikan bahwa untuk alumni-alumni DA persahabatnya itu adalah sosok inspirator bagi Selvi. Salah satunya nama Bunda Lesti disebut yang pertama persahabatnya luar biasa. Masya Allah, terima kasih Lida Selvi yang tak pernah lupa akan sosok inspirator dalam bernyanyi Bunda cantik. Wow, masya Allah banget ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Lesti kejaras selalu menjadi inspirasi. Untuk banyak orang Dan untuk ke kabar berikutnya Ada info penting juga nih untuk kita semua Persahabat perhatikan dari Kopas nih Di IGS pribadinya Kopas menginfokan bahwa bakal ada acara Soft Opening Rajasi Pekayon Wow, Masya Allah banget ya Ternyata buka cabang lagi nih Untuk Restorajasi Luar biasa tepatnya Untuk openingnya hari Selasa Tanggal 8 Februari 2022 Tepatnya hari ini Mudah-mudahan untuk usaha milik Rizky Pilar bersama kobas dan kokris ini diberikan kelancaran diberikan kemudahan dan kesuksesan amin ia ya robal alamin nah kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya ada info juga nih dari Ibu Siwi yang baru saja menginfokan soal KISS Word 2022 persahabatnya jangan sampai lupa untuk selalu menyaksikan acara KISS Word 2022 hari Sabtu dan Minggu 12 dan 13 Februari 2022 live pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Kita simak juga nih di kalimat info lewat caption yang dituliskan Empat hari lagi kita akan melihat dua malam ajang penghargaan bergensi kissword World 2022 yang akan diadakan pada Sabtu dan Minggu 12 dan 13 Februari 2022 Ayo, sudah voting belum? Dukung yuk para artis favorit kesayangan sahabat dengan cara voting yang gampang banget, bisa melalui aplikasi video dan juga akun Instagram Indosiar. Follow akun Instagram Indosiar dan like artis pilihan sahabat yang masuk nominasi dalam berbagai kategori. Gampang kan buruan sebelum habis periode voting hanya sampai 11 Februari 2022, tinggal tiga hari lagi. Ikutan juga yuk pakai tui yang sama dengan saya. Dengan memakai link di bio saya ya. Sampai jumpa di dua malam penghargaan Kiss World 2022, Sabtu dan Minggu, 12 dan 13 Februari. Live pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Tuh persahabat Jangan sampai lupa persahabatan untuk selalu mendukung Karena tinggal 3 hari lagi periode voting ditutup Hanya tentunya sampai tanggal 11 Februari Jangan sampai lupa, jangan sampai lengah Tetap semangat untuk selalu mendukung yang terbaik Buat Lesti dan Rizky Pilar